Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada tujuan kita, Nabi Besar Muhammad wasallam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertema, Kemuliaan Sedekah di bulan Ramadan. Salah satu alasan Rasulullah alaihi wasallam Memberi teladan untuk lebih bersemangat dalam bersedekah di bulan Ramadan Karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibanding bulan lainnya Di antara keutamaan-keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah satu, Puasa, sedekah, dan sholat malam sama dengan jaminan surga. Puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang agung Bahkan pahala puasa tidak terbatas kelipatannya dan juga sedekah yang telah kita ketahui keutamaannya. Kemudian, sholat malam juga merupakan ibadah yang agung. 2. Mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain Kita sudah tahu betapa besarnya pahala puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan, jika kita bisa menambah puasa kita dengan orang lain, maka pahala kita akan berlipat ganda. Ini bisa terjadi dengan sedekah yaitu dengan memberikan hidangan berbuka kepada orang lainnya yang berpuasa. tiga, Bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan adalah setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amal kebaikan termasuk sedekah. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.